Selamat pagi. Begini saya akan nih mempromosikan ini kamera digital. Ya. Kamera digital ini Nikon Coolpix. Bentar. Ini agak sesuai juga tempatnya. Yang bukanya ya, bukanya bentar. Kita buka dulu. Oke, okay, ini udah hampir kebuka. Oke, okay, ini udah agak dekat. Ini bentar. Oke, okay, ini dia Nikon Coolpix. Ini serinya. 19 Untuk fisiknya masih normal. Ini ramnya dua lagi Oke okay. untuk Ini minusnya di sini. bisa lihat di sini ya minusnya. Jika dikasih baterai, nanti tidak akan ini Mengo Enggak bisa tutup rapat maksudnya. Nah, ini ya bisa letak jatuh, jatuh, dan ini masih normal masih normal ini untuk bunga baterainya ini A2 dan untuk kabel datanya juga ada Anda bisa lihat ini harganya 200.000 bisa bayar di tempat kalau meneku men men silahkan buka, ini memorinya jenis LDC, STHC dengan kapasitas 2GB kalau dikasih yang lebih nantinya enggak mau enggak mau hidup maksudnya terlalu gede kapasitasnya Anda bisa lihat sini untuk no, tingkat kemulusannya dan dimensi normal Paling LCD-nya di sini. Ini mau nyobain tapi susah ini megangnya. Oke, okay. jika anda ingin tahu, bisa klik di channel Bang Syenpati ya. Nanti ada untuk videonya. Oke, okay, terima kasih. Sepertinya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.